atas nama jiwa dan hati tulis ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi, kita pasti. Mereka yang terpilih menghadap Tentu ada hikmah Yang harus kita petik Atas sama jiwa Mari hadingkan cita kita masih bertemu matahari kepada putih lala. kepada bintang gemintang kita dapat mencoba Thank mm -hmm. Es kita masih bertemu matahari